Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang terhormat Bapak Ibu Pemerintah Indonesia yang kucintai Saya mohon bantuan Mohon bantuan untuk bisa pulang ke negara kami Kita sudah finish kontrak kerja Kami dari PT PCS Puncak Jaya Samudra Total semua orang yang sudah finish kontrak kerja 35 orang ada yang lima bulan, tiga bulan, bahkan hampir satu bulan. Sedangkan kami di sini tidak, istilahnya kami di sini dapat makan satu hari dua kali, kalau hari minggu cuma satu kali. Dan tempat tidur kami pun tidak layak untuk kami tiduri. Kadang bocor kalau ada hujan gede gitu, bocor, air masuk, dan kita semua pun tempat tidurnya nggak muat. Ada yang tidur di ruang mesin. Buat Mas Abdullah, ada yang mau disampaikan? Kepada Bapak yang saya hormati, saya minta tolong dengan amat sangat. Tolonglah Pak, ulangkan kami semua. Saya di sini sudah finish. Dan saya selama di sini saya sudah lima bulan tidak didapat gaji. Sedangkan kami se sudah apa sedangkan kami masih punya tanggungan, Pak. Saya masih punya orang tua. Tolonglah Pak, pulangkan kami segera. Buat yang lain yang mau disampaikan. Yang lain semua pulangkan kami, Pak. Ya harapan kami itu pulang aja Pak ke Indonesia, karena sudah terlalu lama kita di sini 5 bulan, Pak dan juga sini kita nggak digaji pak makannya kita juga nasi sama ini sama sosis itu doang pak Kasian dari kami lah pak kalau bisa secepatnya kasih pulang kami pak kasihan tanggung jawab di rumah itu lebih banyak pak itu pak kalau bapak nggak percaya lihat aja dulu pak lihat makanannya kami pak ini makanan makanan siang pak kalau makan cuma ayam satu sama nasi segini pak makan sorenya sudah habis pak Tempat tinggal yang kami tempati pak kayak gini pak. Lihat atapnya. Kami udah nggak bercupa di sini pak, tolong. Yang mau disampaikan? Jadi gini, Pak, saya akan menambahkan sedikit masalah di sini. Untuk tempat tinggal kami di sini, itu pun kita tidur harus bergantian, Pak. Coba, Mas. Makanannya gimana? Dan kami pun cuma diberi makan seperti ini. Itu pun porsinya cuma dua kali sehari. Itu buat di hari biasa, dan di hari minggu itu cuma satu kali, Pak. Dan buat perbekalan yang di sini bapak lihat tertera di sini itu cuman gaji-gaji terakhir kami pak. Jadi mohon dengan amat sangat bapak pemerintah sedangkan yang terhormat, dan, sedangkan sudah tidak dapat gaji. tolonglah pak, pulangkan kami segera. Kami juga punya tanggungan di rumah, punya tuntutan di rumah. Kalau kita sampai di sini terus mau sampai kapan pak? Cukup.